Cuek banget ya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 Oke, okay. wow, cuek banget ya. Wow. Oh my god, oke, okay, security wow. penat dah lepas shopping. Wow. Pengawal keselamatan ini memberikan tempat duduknya. Ah, okey. Oke, Wow. Masih. Ada orang baik, guys. Ya, yang peduli ya kan? Mau Nanti kawan Ai datang ambil. Nak kat tinggal mana? Uh, dekat PJ. PJ? Ah. Uh. Blok boss ni. So Ai datang shopping, so penatlah barang tak banyak. Dudullah kan, duduk. Aku... Okay. Boleh dah nak duduk sana. Ha. Sana. Abi, uh. sini uh, sinilah, sini boleh lah. Abi nak duduk mana? Tempat duduk? Ah, uh, tak apalah, sini pun boleh lah. Apa dah tunggu-tunggu tu? Tunggu, uh, tunggu. Wow, guys. Dia ngambilin kursi, mesti kan. Kakak seorang ke? Ah, huh? Ya, seorang. Mana sih, kawan-kawan? Kawan, on the way. Dia on the way. So datang ambil air. So, saya tunggu dia sekarang. Kakak, kita boleh tunggu selamat. Ya, apa Kalau bakal cekamu, cekamu, cekamu. Kita ingin apa-apa, cekamu, cekamu, Mana bini dia tadi? Asbah? Asbah? Auf station. Auf station pergi overseas lah. Next month baru ni pergi. boleh eh? boleh. Eh, terima kasih ya. Thank you. Ade dah nampak macam puas hati tu. Eh, terima kasih banyak. Wow. Kalau dia sini dapat tiket juga. Kalau kau orang datang Ha? Thank you. Bye nya guys. Ya. Huh. Dimanapun ada manusia Selalu ada kesempatan untuk kebaikan Ya Sebaik baik manusia adalah Manusia yang bermanfaat Untuk manusia lainnya guys Khairun nas, nas. Allahu akbar Oke Dari Aku peduli Senantiasa menyajikan Social eksperimen yang di luar nalar kita dan ini adalah sebuah channel yang harus betul-betul berkembang. Kalau saya bilang, karena only one in Malaysia, ya kan? Dan Allah, aku memang terbaiklah admin daripada aku peduli. Abang, <tie <tie terima kasih banyak ya. Saya sempat cek dengan admin daripada aku peduli, ya kan? Dan alhamdulillah, masya Allah, beliau orangnya memang terbaik, dan setiap videonya memang memberikan. Motivasi, inspirasi untuk kita semua Agar senantiasa melakukan kebaikan Kalau kita melihat seseorang yang istilahnya butuh pertolongan kita Maka segeralah kita respect seperti itu Maksudnya respon kita kepada orang lain ketika melihatnya bagaimana gitu kan Dan ini melatih kita, orang-orang yang nonton ya 86 orang nonton video ini Pasti sudah tercerahkan hatinya Ya kan? Ah, jangan sampai jadi orang seperti ini Dilihat saja tidak enak ya kan. Maksudnya orang yang tidak pernah peduli Maka sangat cocok apabila channel ini Namanya Aku Peduli Jadi ketika menonton video ini Kita menjadi peduli kepada sesama kita Ya kita hidup dimanapun kita harus ya berbuat baik dan pasti ada kesempatan untuk berbuat kebaikan. Oke guys, coba kita akan membaca di sini ya untuk komentar-komentar para netizen ya di video ini guys. Oke di sini ini adalah Malaysia yang sebenar. I'm proud of you guys. Oke, okay. I love Malaysia bukan menjadi isu dalam uh, hidup harmoni bersama semua kaum. Yang paling penting saling hormat, menghormati dan saling membantu. Betul. Indahnya rakyat Malaysia, dia punya muhibbah tak boleh bawa bincang. Terharu sangat. Respect keluarga Malaysiaku. Oke. Okay. So sweet. Pagi-pagi tengok konten dalam video ini terus terharu dan rasa bangga. Ya, betapa baiknya rakyat Malaysia Alhamdulillah masih ramai lagi yang peduli Tak semua masyarakat kita yang menghindari dan Untuk ikhlaskan diri menolong orang sekeliling Masa susah tanya pada yang saling membantu Dan untuk membuatkan rakyat Malaysia lebih perhatian dan peduli Semua kita sama maju jaya ke depan insya Allah Amin Alhamdulillah semoga rakyat negaraku sentiasa menjadi manusia yang senantiasa meluruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala tak kira sesiapa kita keprihatinan dan sikap ikhlas itu membuat indahnya hidup ini. Ini barulah keluarga Malaysia saling membantu tanpa mengira kaum betul ya. Oke, di sini ada lagi yaitu harap agar semua rakyat Malaysia masa sekarang lihat lebih prihatin, lebih peka, lebih sayang dan hormat sesama kita Terutama The oke okay. Orang dulu-dulu, kalau ada orang kesusahan, bergegas nak tolong. Walau diri sendiri pun susah. Tak kira agama bangsa. Sebab itu adalah didikan adab rakyat Malaysia, guys. Wow, jangan hilang adab itu. Betul, ya kan? Tidaknya kehidupan jika kita saling membantu dan memahami. Walau beza agama dan bangsa. Betul, Alhamdulillah. Happy tengok masih ramai yang prihatin. proud of Malaysia. Oke, okay, semoga Abang India dan Abang Ais uh, dipermudahkan. Semoga urusan karena menolong orang. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Banyakkan konten macam ini boleh memberi motivasi rakyat Malaysia yang terbaik di mata dunia Wow, keren Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya Cak Mujib dan juga Aku peduli. Terima kasih apabila ada salah kata mohon dimaafkan guys Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah request Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah like, share, komen, dan subscribe di channel ini Saya Fino Dudri, sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh